Arya Setiaki, juga dikenal dengan nama Arya Urestiwara, yang berarti perwira dari suku Bresmi. Sedangkan julukan Singa Mulang Jaya karena apabila berperang, Setiaki memiliki gerakan yang sangat cekatan, rengginas dan pantang menyerah layaknya Singa yang terluka. Arya Setiaki adalah putra Prabu Setiajit, Ugrasena. Raja Negara Lesanpura dengan Dewi Sini, Versini, Putri Prabu Sana Prabawa. Kakak kandungnya, Dewi Setia Boma, menjadi istri Prabu Kresna, Raja Negara Dwarawati, yang masih saudara sepupunya sendiri. Setiaki ikut membantu Sri Kresna ketika merebut Negara Dwarawati dari kekuasaan Prabu Narasinga. Ia berhasil mengalahkan dan membunuh Singa Jaya Senapati, negara dua dan mendapat warisan pusaka berupa gada Wesi Kuning Setiaki, menikah dengan Dewi Garbarini, putri Prabu Garbanata Raja Negara Garbaruci, dan memperoleh seorang putra lelaki yang diberi nama Arya Sangasanga -Sanga. pada ramudanya Setiaki sangat gemar olah keprajuritan dan bertapa, menjadikan dirinya sangat sakti. Ia mendapat anugerah pusaka dari Dewata berupa Berupagada yang bernama Lukitasari. Setiaki memiliki sifat perwatakan, pemberani, cerdas, kuat, keras hati dan nekat. Seperti dalam adegan wayang orang berikut ini, meskipun dikeroyok lawan ia tetap tidak gentar. Artikel dari toko pawayangan.blogspot.com, Explorer Channel. All right. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА